Menjalankan hal ini seperti kita, apa, seorang nelayan, mencari kerang, mencari mutiara. Mutiara dalam kerang, pada saat dia menyelam, dia tidak memilih mutiara itu yang ada di dalam kerang, tapi diambil kerang-kerang itu yang ada di bawah tanpa memilih masukkan ke dalam karung. Naik ke atas, begitu sampai di atas, baru dia pilih. Dipilih artinya apa? Pada saat kita mencari seseorang, mencari mitra, jangan pernah berpikir bahwa ini ada mutiaranya atau tidak. Semuanya yang kita temui, kita ajak, kita ambil, kita tawarkan HNI, kita PCHI. Di HNI, Bapak Ibu sekalian, seperti penambang minyak, penambang minyak, atau seperti penambang emas. Pada saat kita mencari emas, kita serok dengan serokan yang besar. Isinya bukan emas. Ada pasir, ada batu, ada bat, ada, ada ada emasnya. Gitu. Tapi dari sekian banyak yang diserok, sebagian besar bukan emas. Mungkin sekali serok cuma dapat satu atau dua biji emas. ya kan? Tapi kita tetap serok itu. Satu dua biji emas itu sudah cukup untuk e, membayar kerja kita sehari-hari